Sokyung berlutut meminta maaf kepada Berona. Episode 12 merupakan episode yang paling mengharukan untuk Sokyung karena di episode 12 ini Sokyung akhirnya kembali kepada ibunya, Sim Suryon. Setelah sebelumnya pada episode 11 Sokyung menolak bertemu dengan Sim Suryon dan pergi ke Jepang menyusul Jo Dante, Tae, akhirnya kembali bertemu dengan Sim Suryon setelah polisi menangkapnya. Sim Suryon menjemput seok di kantor polisi dan merayunya agar mau kembali bersama Sim Suryon. Pada awalnya seok tetap menolak, namun pada akhirnya Seok-yung luluh dan kembali bersama dengan Sim Suryon. seok telah menyesali semua perbuatannya selama ini, bahkan seok menangis meminta maaf kepada ibunya. Setelah itu seok menemui Berona yang sedang sakit karena mengalami insiden bersama ha Chul dan Chon So-jin. Sokyung datang menemui Berona ke rumahnya dan membawakannya makanan sebagai permintaan maaf. Sokyung dengan perasaan bersalah dan menyesalnya meminta maaf kepada Berona yang telah ia lukai selama ini. Namun Berona tetap menolak permintaan maaf Sokyung. Jenny dan Kang Mari yang menjaga Berona juga menolak permintaan maaf itu dan tak menghiraukan Sokyung. Karena permintaan maafnya tadi terima, Sokyung kemudian berlutut di hadapan Berona, Jenny, dan Kang Mari. Namun tetap saja mereka bertiga tak menghiraukan keberadaan Sockyung di tempat itu. Sockyung bahkan hampir menangis ketika meminta maaf kepada Berona karena menyesali semua perbuatannya. Namun perbuatan Sockyung sudah sangat keterlaluan sehingga Berona sulit untuk memaafkan Sockyung. Bahkan Jenny masih sangat kesal pada Sockyung karena pernah dibully oleh Sockyung dulu saat masih SMA. Apakah Berona akan memaafkan Sockyung dengan tulus kali ini?